USD Tsui Frank bullish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan USD Tsui Frank terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CHF terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.94726 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.94336. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212